Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pecinta Pembangunan Indonesia Kali ini kita akan kembali lagi mengupdate progres terbaru dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Yang dimana di awal bulan kemarin atau di akhir bulan kemarin Rel kereta cepat dari arah Bandung sampai Halim atau Jakarta sudah tersambung ya kali ini kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini dari stasiun padalarang Kabupaten Bandung Barat dan video ini diambil oleh tim kontributor WPS channel ya dan sementara saya masih di IKN Nusantara tapi saya akan tetap mengupdate progres dari kereta cepat Jakarta Bandung karena rasa cinta saya kepada kereta cepat ya nih saya sampai bawa uh, topi kereta cepat ke IKN Nusantara Oke langsung saja kita akan Menerbangin drone untuk melihat kondisi terkini dari stasiun Padalarang. Saksikan video ini sampai selesai. Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu dari empat stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang nantinya akan menjadi tempat pemberhentian kereta cepat di daerah Bandung Barat, tepatnya di daerah Padalarang. Kali ini kita akan mengupdate bagaimana capaian terkini visual dari pantauan udara atau dengan menggunakan pesawat drone bagaimana kondisi terkini dari stasiun padalarang Sekarang kita terbang dari sisi selatan, bisa dikatakan selatan dari stasiun padalarang ya dimana di area sini masih berdiri satu alat super keren dengan kapasitas 600 ton yang sangat besar sekali ya Yang berwarna hijau ini Nah untuk progres fisik yang sangat terlihat di area stasiun pada larang ini adalah Lantai stasiun dimana lantai uh, utama stasiun berada di lantai 2 ya Yang hampir semuanya telah selesai dikerjakan atau selesai dicor. Progres selanjutnya yang terlihat adalah pemasangan rangka atap stasiun. Rangka atap stasiun ini uh, sangat cepat sekali ya terlihat progresnya. Jadi hampir satu bulan saya sudah tidak mengabit lagi. Dan ternyata sekarang untuk rangka atapnya sudah mulai terpasang semuanya. Stasiun ini tentunya uh, harus bisa dioperasional fungsikan nanti pada bulan 17 bulan 8 ya, pada tanggal 18 Agustus karena nanti rencananya Bapak Presiden kita Bapak Jokowi akan langsung meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung ya terlihat masih banyak sekali alat-alat maupun eh, material yang sedang proses erection atau dipasang di area atap ya, terlihat dari sini untuk skybridge jembatan yang menghubungkan antara peron 1 dan juga peron 4 juga sudah selesai ya sepertinya yang berwarna putih itu nantinya akan ada empat stasiun kereta cepat dari arah Bandung ada stasiun Luar yang merupakan pemberhentian terakhir stasiun Padalarang ini yang merupakan stasiun hub atau penghubung dari stasiun Padalarang Menuju ke pusat kota Bandung tentunya Nanti teman-teman akan berpindah dengan kereta feeder kereta cepat Jakarta Bandung Selanjutnya kita akan melihat progres dari peron kereta cepat ya Di bawah ini, di bawah ya adalah lintasan kereta api konvensional Dan di atasnya tentunya ada lintasan kereta cepat jakarta-bandung, di mana di stasiun padalarang ini memiliki empat akses track atau empat lintasan kereta cepat ya. terlihat eh, ada dua rel yang telah terpasang ya di stasiun padalarang ini dan semua rel dari arah bandung sampai halim jakarta semuanya sudah tersambung ya. Pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung di kereta cepat Jakarta Bandung selain penyelesaian area stasiun di mana stasiun Padalarang ini merupakan stasiun terakhir yang dikerjakan ya. Dulunya stasiun ini belum direncanakan sebelum akhirnya dibuat ya sebagai pengganti stasiun Walini. Di area peron, terlihat untuk progres pemasangan rangka atap peron, sepertinya juga sudah selesai ya rangka bajanya, bisa pekerjaan pemasangan penutup atap peron yang terlihat belum dimulai ya, mungkin nanti barengan dengan penutup atap dari bangunan utama stasiun. Stasiun ini nantinya tentu akan menjadi stasiun paling favorit penumpang yang akan turun ke pusat kota Bandung Karena ini adalah satu-satunya stasiun yang bisa mengakses sampai ke pusat kota Bandung Nantinya teman-teman akan dibawa dari stasiun pada larang ini menggunakan kereta feeder selama 14 menit sampai 15 menit ya menuju ke arah kota Bandung. Oke di depan kita ini ini adalah uh, skybridge yang berada di atas lintasan kereta cepat yang nantinya akan bertugas untuk memindahkan penumpang dari peron 12 menuju peron 34 ya untuk pekerjaan-pekerjaan uh, di area skybridge yang berwarna putih itu. Seperti masih ada beberapa perapian di area akses tangga yang menuju ke arah bawah. Masih ada beberapa alat berat di area bawah ya. Bahkan ada dua. Dan sepertinya masih ada pekerjaan pengecoran ya. Di samping atau di bawah skybridge. Masih ada uh, struktur tambahan ya sepertinya. Mudah-mudahan uh, struktur ini bisa selesai tepat waktu ya. Dan kalau nggak salah ini bisa jadi adalah struktur skybridge lanjutan ya Bisa jadi nanti untuk jembatan penghubung ini Bisa lebih panjang lagi ke arah seberang ya Kemungkinan di bawahnya nanti akan menjadi akses jalan para warga Di bawah terlihat ada ada satu kereta lokomotif kerja Kita akan melihat ya ini adalah uh, sepertinya ini adalah lokomotif kateneri kalau nggak salah ya Dan masih ada banyak sekali para pekerja yang terus melakukan penyelesaian pekerjaan stasiun pada larang ini Kita doakan sama-sama semoga proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung bisa selesai tepat waktu tidak ada kendala tentunya sehingga pada tahun ini kita bisa memiliki moda transportasi kereta cepat pertama di Asia Tenggara tentunya uh, saya pribadi sangat bangga sekali ya di tahun ini kita bisa memiliki uh, moda transportasi sekelas kereta cepat dan tidak disangka juga ya kita bisa memiliki kereta cepat Pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara Harapannya moda transportasi kereta cepat ini Bisa dilanjutkan ke kota-kota lain di Indonesia ya Terutama di daerah Jawa Dan mudah-mudahan juga di luar Jawa Seperti di Kalimantan Atau di IKN Nusantara Juga bisa dibangun kereta cepat Seperti di Bandung dan di Jakarta ini ya tidak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang ikut serta dalam proses pembangunan ini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran sampai selesainya proyek ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberi informasi, gambaran bagaimana progres dari stasiun pada larang. Sampai jumpa di update Kereta Cepat. Selanjutnya, akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Maju